Somit ketemu lagi di Masalah Memang ada ketemu dengan Mimi Juga Mbak Inka Assalamualaikum. Dan Cindy Assalamualaikum. Kita hari ini Akan sharing uh, Pembahasan dari Somet kita ya Shinya? Iya. Ada Sudah yang Somet masuk, masuk. Minta bantuan Untuk di sharing uhum. Apa yang sedang dia Rasakan Yes silakan kakak ini oke okay, ini dari soulmate uh, Santi di Rawamangun okay. begini katanya Mbak Lingka ibuku itu ngeselin <laughs> kerjanya nyalain orang terus apalagi ART-nya aku tuh takut dia kalau dia dosa aku tuh takut dia dosa udah aku larang dan nasihatin, eh malah pindah ke rumah kakakku <laughs> aduh susah amat sih ibu dikasih tahunya hmm. gitu katanya mbak iya terus itu itu aja dia mau ngadu nah, mau ngadu dong dia mau ngadu dia <laughs> masalahnya dia terima pengaduan oh. seperti ini berarti wajah. gimana cak mungkin mungkin siapa namanya Santi ya Santi mungkin Santi mau nanya uh, gimana caranya melihat ini tidak menjadi masalah kali ya pastinya ya, pastinya karena, karena soal dia sharing. udah kalau dari sharingnya dia masalah sama ibunya ya iya ya kalau kita lihat dulu ya, kan kita eh, sudah sepakat ya, terbukti bahwa eh, sesuatu kita lihat jadi masalah itu tergantung dari eh, sudut pandang yang dimiliki gitu oleh kita gitu kan ya nah jadi kalau mendengar ceritanya Mbak Santi ini berarti persepsinya Mbak Santi Orang tua itu hmm. harusnya sabar hmm. Harusnya kan ya Harusnya orang tua itu gak bijaksana marah -marah. Gak marah-marah Harusnya begitu menurut Persepsinya Mbak Santi Nah akhirnya ketika uh, Ibunya tidak seperti itu Dia jadi masalah hmm. Buat Mbak Santi itu jadi masalah hmm. Ya kan Nah berarti kan kita harus uh, Menukar sudut pandang itu sehingga yang tadinya itu masalah sekarang terlihatnya bahwa masalah memang ada hmm, ya. Ya, kan? hmm. dari sudut pandang spiritual ya karena kita selalu menawarkan sudut pandang spiritual karena sudut pandang spiritual itu cuma dua ya yang terjadi itu sesuatu yang wajar atau malah menguntungkan kita makanya hmm. tidak tidak menjadi masalah hmm. nah orang tua Ibu, ya kan? Sudut pandang spiritual itu, ibu itu utama. Sudut pandang spiritual, mm -hmm. ibu itu utama. Lalu uh, Rasulullah meng meng meng mengumpamakannya dalam hadis bahwa bertapa utamanya ibu itu, sampai-sampai mm -hmm. diumpamakan surga itu adanya di telapak kaki ibu. Gitu. Yeah, itu perumpamaan. Sam itu perumpamaan suatu perumpamaan, betapa uh, mulianya. mulianya ibu posisinya gitu, posisinya, gitu. Hmm. nah, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kita ngomong, ah aja itu tidak diperkenankan hmm. nah, berarti kita harus pakai sudut pandang itu hmm. berarti, kalau sampai seperti itu diperumpam, permisalannya berarti memang ibu itu tidak boleh disakiti hatinya, tidak boleh dilukai. Sedikitpun apapun. apapun alasannya. Jadi kalau kita nih penduduk bumi ini ada, kalau nggak salah tuh ada enam setengah miliar sekarang tuh, uh -huh. ya. Jadi dari enam setengah miliar penduduk bumi, pengecualiannya tuh ibu, ibu kita pengecualian, uh -huh. orang tua ya, ibu uh -huh. dan bapak itu adalah pengecualian yang tidak boleh disakiti dan tidak boleh dilukai hatinya. Uh -huh. Nah jadi kalau Mbak Santi, ini perang soalannya Karena persepsinya itu kan berarti Persepsinya ibu itu harusnya bijaksana Harusnya itu jadi begitu ketemu ibu yang tidak seperti itu uh -huh. Berarti kan jadi itu salah, yang terjadi itu nggak wajar yang Wajarnya dia, dia, dia. Uh, uh -huh. Kalau dengan persepsi itu kan wajarnya i, seorang ibu itu uh, Wise, bijak, Lempur. halus, lembut Tapi begitu melihat itu ya tentu jadi masalah uh -huh apalagi misalnya ibunya marah-marah sama art ya tentu buat dia seorang ibu nggak seharusnya begitu. Hmm. Tapi, begitu tapi begitulah ya kalau disan kita itu kalau tidak selaras dengan Al-Quran maka kalau ke kaligisan itu tidak diperkenankan kita pakai kaligisan itu menjadi keliru kenapa karena kita jadi nggak bisa berperilaku selaras dengan kehendak allah kehendak allah itu Ibu itu utama, terlarang untuk disakiti dan didukai hati. Apapun alasannya, walaupun misalnya kayak Mbak Santi tadi, dia melihat ibunya marah-marah, terus ibu. dia mau negur ibunya. Hmm. Itu tetap salah gitu ya, Mbak? Iya. gitu. Apa ada cara yang bagus? Iya, karena kayak Mbak Santi tua. tadi kan, aku takut, takut ibuku dosa. Hmm. Gitu. Jadi, ada khawatirannya, ya, Iya Aku perlu jelasin dulu bahwa pendapatnya Mbak Santi gak salah. Ya enggak salah, logis banget Namun logis itu bukan berarti benar menurut Al-Qur'an hmm. Sesuatu yang benar menurut Al-Qur'an pasti logis Tetapi logis Betul. belum tentu benar menurut wow. Al-Qur'an hmm. Jadi Mbak Santi itu benar dan logis ya, ya. Namun kita sulit melaksanakan kehendak Allah untuk tidak bilang, ah kepada ibu, karena kalau ya. kelogisan itu jadi susah kita. Lalu kita mm -hmm. tidak boleh menyakiti dan melukai hatinya. Mm -hmm. eh, karena, eh, dan lagi kan Allah bilang, ridho ada bersama ridho orang tua, ya kan. Mm -hmm. Jadi kita sulit gitu melaksanakan tugas-tugas ini ya. Yeah. Tentu kita harus mencari sudut pandang bagaimana tugas ini mudah dilakukan. Mm -hmm. Nah, sudut pandangnya adalah banyak, bisa kita, misalnya. Begitu utamanya ibu, jadi kita gak boleh menyakiti hatinya, jadi apapun alasannya, kalau ibu bilang A, ya A. Hmm. Kan sulit nih, seperti hmm. ini, karena melihat dengan mata kepala sendiri, hmm. bahwa e, ibu lagi marah-marah gitu kan. Hmm. Nah sayangnya kita turun, kita itu manusia yang sejati itu kan adalah jiwa ya, yang terlihat, lihat, yang tidak terlihat, nah, yang, yang menjalankan, nah, eh, yang berjalan di lima nah, alam, nah. yang mempunyai dua tugas sebagai Khalifah dan pengabdi dan akan diminta pertanggungjawaban ya, atas kedua masih, tugas itu. itu, nah, itu jadinya, nah, nah, tugas mengutamakan ibu itu termasuk tugas itu dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu jangan lupa, maka kita harus, uh, kita harus benar-benar mencari cara. Bagaimana supaya ini bisa tugasnya bisa kita lakukan supaya apapun yang ibu lakukan, walaupun itu tidak sesuai, tapi kita tetap bisa menjaga yeah. hatinya gitu ya, enggak yeah. enggak kusil tidak melukai tidak melukai nggak uh. ngasih tahu yeah. walaupun ngasih yeah. tahu pun yeah. gitu ya ataupun atau ini kali ya mbak, kalaupun kita mau kasih itu ada cara mbak atau yang sebaiknya yeah. kita diem aja gitu yeah. untuk ibu dan orang tua ya terutama hmm? ini Iya yeah. yeah. yeah. jadi memang kita kan berbagi wawasan ya mm -hmm. sama calon-calon lain yeah. kan ya berbagi wawasan. Misalnya bisa-bisa saja begini. Pertanggungjawaban itu setiap manusia itu sendiri-sendiri. Iya, ya kan? Jadi, begitu ibu marah sama orang lain, yang kita lihat ibu marah sama orang, ibu dosa enggak? Dosa, dosa. Kita kalau hmm. kita Kita kan enggak, <tuk> kan? kita, cuma kita, kita enggak. Nah. <tuk> <tuk> Tapi begitu ibu marah sama orang lalu kita tegur ibu-ibu tersakiti Tersinggung, kita dosa enggak Kita dosa nah, Jadi begitu, jadi kalau kita melihat ibu itu gitu nah Kita menyadarikan bahwa Al-Quran juga mengatakan bahwa Kamu tidak bisa mencerahkan orang lain Hanya aku, kata Allah, dan dia Kalau dia mau nah, Jadi kita mau mau menegur ibu Kenapa mau mencerahkan ibu? Gak bisa, kita tidak diberikan Tuhan kemampuan Untuk mencerahkan orang lain Kita nggak bisa Berarti sudut pandang lingkungan selama ini yang aku pakai tuh beda banget ya Melihat ya. seperti itu tuh kan kayak nggak boleh ya. gitu ya, tegur ya. gitu ya Ya, ya. tadi yang Mbak Walaupun gini, kan. Iya mama jangan iya. Ya. gitu Walau Boleh, kalau kita rasa ibu kita tidak tersinggung, boleh hmm, Yang penting itu Kankan ya Kan kita ya. yang tahu orang tua kita ya. seperti Betul. apa ah kita yang kenal lama iya. kalau kita tahu orang tega seperti hmm. apa ya hmm. kita lakukan seperti yang dia suka gitu oke okay. hmm. hmm. jadi boleh nggak ngasih tahu ibu sebenarnya gitu hmm. itu kan tadi ya boleh kalau hmm. dia nggak marah yeah. tapi sejatinya aku cuma mau tanya nih misalnya hmm. misalnya aku jadi ibu deh hmm. aku mau tanya nih adakah ibu adakah manusia muslim lah yang tahu bahwa marah itu sebenarnya nggak kan boleh ya. Nah, semua ibu tahu, tahu kan? Tahu, tahu kan? Tahu. Kalau udah tahu mau ngasih tahu nggak? Nggak perlu ya. Harus nah, ya. kalau kita mau nanggur ibu ngasih mah, mama tuh nggak boleh gini-gini. Ya. Jangan bilang itu sebagai ibadah. Itu maksudnya pasti mau ngelurusin ibu. Itu ada nafsu di situ terselip. Wow, ternyata nah, ya Mbak ya. Iya. Walaupun ya, nggak iya. tahu ya. Ya, ya. Ada, nafsu. ada pengen ya, merubah ya, orang itu. Padahal Pengen merubah, merubah. orang oh, oh, itu Sementara itu, itu, itu, itu. Sementara, itu, itu, itu, itu. sementara kita gak dikasih kemampuan bisa <guluh. merubah <guluh> orang, mencerahkan orang <guluh> Gak bisa Apapun siapa pun dia yang beri. Gak bisa, Nabi aja gak bisa sama anak-anaknya Nabi ya, ya. Lu, nggak ya. bisa Nabi ya. Nuh, ya. bisa ya. Rasulullah SAW terhadap pamannya Paman, ya. gak bisa Lalu kita siapa? nah ini membuat kita sulit hmm. tapi kalau kita menyadari bahwa uh, apa namanya kalau kita menyadari ya hmm. bahwa uh, kita tidak bisa mencerahkan, mencerahkan orang lain kita akan mampu untuk men -men -men melihat aja jemaah jemaah aja, jem aja. Sekitar ya, sekitar kalau kira -kira kita, kita tidak bisa mencerahkan orang ya, lain siapapun ya. Ya. ya itu Alquran hmm. tidak bisa dibantah Ya, itu karena ya. kalau bisa hmm. bisa, eh, kalau pas kalau bisa bilang bisa kok. bantuin orang ya, lain tuh, ya, anak bisa. saya nurut, ah, ah kasih apa, gitu ya. ya. Itu kan kalau bisa, dia, ya. ya, kalau bisa sebenarnya boleh-boleh hmm. aja, karena kita ada, ada, ada perintah ya hmm. untuk mengingatkan. Tapi Cara, kalau iya. sampai menyakiti nggak bisa. Bisa, bisa, itu, itu siapapun, tuh, siapapun nggak boleh, ibu apalagi ibu. Ibu. ibu, apalagi orang tua, tua, ibu. Ibu. tua. pengecualiannya pengecualian. tidak boleh kita sakiti sendiri ya, boleh. pun, ya, nggak boleh makanya, aja. ah aja nggak ya, boleh. boleh. Nah, lalu hmm. bagaimana nih kalau kayak gitu? Nah itulah gunanya kita ber uh, berbagi. berbagi wawasan berbagi. karena banyak cara makanya kita suka misalnya ke nanya nih teman-teman yang sekolah atau apa, gimana sih cara ngomong anak lima tahun gimana hmm. itu kan berbagi wawasan yeah. ya kan hmm. nah kalau aku biasanya kalau mama lagi marah-marah gitu dulu mama gitu, langsung -sel, aku coba gini mah mau makan nah gitu. hmm. kita jalan yuk, alihkan hmm. uh, kita tahu camatnya kita, kita, gitu. kita tahu, sama nah, sama kan dia kita tahu ya. apa yang dia suka dan dia hmm. suka ya hmm. sudah hmm. gitu. hmm. tapi kalau gini mah dan gitu, pasti self defense ya keluar Sini. Itu memang sifatnya manusia, manusia. Ya, gitu. ya. Kalau hmm. ditegur perilakunya, self-defense akan keluar Langsung nah. naik. Tapi kalau kita ajak mikir, ya. nah dia, oh gitu Dan, Tapi ibu, nggak boleh masalahnya ibu <laughs> Ibu itu tidak boleh apapun cualiannya Pengecualian Pengecuali. Pengecuali. Pengecuali. nah, Ya itu Nah, kalau ya. kita naju, <laughs> Iya, ya. sesuatu yang tapi, Ingin, dengan dia iya. ya. tapi dengan, dengan sudut itu, pandang spiritual itu sih pakem banget sih mbak Ida bahwa iya. ibu iya. itu kita tidak bisa mencerahkan siapapun gak, dan ibu itu bisa. Pengecualian, pengecualian tidak Orang tua yeah. Yeah. kita sakit sih yeah. Yeah. Yeah. Yeah. nah kita itu kan apa ruginya mm -hmm. kalau kita berbuat menyakiti ibu ruginya itu kita nggak dapat ridho allah di situ Sementara kita hidup itu butuh Allah Ridho Iya mau apa lagi kalau iya. apa Apa indikator Allah Ridho? Nah Al-Quran mengatakan Allah Ridho itu membuat rasa kita tenang. Jadi walaupun kita uangnya uh, banyak, kaya, uh, kita ber, uh, menjabat gitu Tapi kalau nggak bahagia, nggak enak banyak orang kaya, bunuh diri, itu karena apa nggak bahagia? Ya, Kenapa? Nah, Allah nggak itu yang kita, kita butuh di situ Begitu ada ridho Allah turun, tuh kita enak walaupun nggak punya uang Coba kita lihat orang-orang yang e, berbakti sama orang tuanya Walaupun nggak punya uang, mereka enak aja Bukan berarti kan kalau, e, nah itulah banyak persepsi lingkungan ya hmm. Kalau durhaka sama orang tua, nanti hidupnya miskin Enggak tuh banyak orang durhaka Hidupan kaya-kaya, gak kaya mm. ada hubungan gitu ya Kekayaan tuh ada hubungan dengan ketaatan seseorang Mereka Gak ada Nabi-nabi tuh, tuh taat banget benar miskin <gak <gak ada hubungan ya. Bukan berarti kalau saya taat saya kaya Enggak gitu ya Yang, yang pasti, uh, pasti Yang pasti saya, saya taat, daat. jiwa saya damai Apapun situasinya Mau lihat ibu marah Mau lihat ibu apa gitu ya tapi kita tetap Ya. menjalankan sesuai ya. yang Allah mau tidak ya. kehati-hati ibu iya, ya. ya. karena ya itu gitu, tugas ya. itu ya yang Mbak Iin bilang ya. pertanggungjawaban masing-masing ya karena kita kan juga tugas masing-masing ya Mbak ya. ya karena kan itu ya udah itu kita sebagai anak ya aku ngomong sebagai memposisikan aku sebagai seorang anak juga gitu kan ya, ya pada saat ibu seperti yang tadi Mbak Santi sharing <tuh> itu ya kan berarti diam aja ya, lebih baik ya. Memang ya. kita nggak tahu juga kan, kita nggak ya. ada yang tahu isi hati ya. ibu sakit atau gimana yang pasti, yang pasti ini konteks untuk kita sebagai anak, anak. Kita nggak boleh pakai ini sebagai Ke ibu, ibu. Ya. kepada ya. anak tidak ya. lagi ya Ini beda Kalo lagi ya. Kalau kita, ya. ya. Ya. kita pakai ini ya. Ya. Kalau kita pakai ini ya. sebagai Kalo ibu kita pakai ini kepada anak, kita akan jadi saya anaknya jadi ini kita benar-benar untuk ibu kita Kita sebagai anak Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Adu terhadap mm, orang tua ya iya, dan bapak ibu bapak mertua, mertua iya, iya, iya, iya kan? jadi iya, sama kan iya, mertua kan juga itu iya. Iya, iya, jadi iya. orang tua ya Mbak ya iya jadi iya, begitu iya, menikah langsung empat pengecualian, pengecualian kita iya, gitu orang tua kan, sendiri kan. kandung dan mertua mm, ya. iya gitu jadi memang ini hmm. penting sekali karena Allah itu ridho di situ jadi memang kita harus memburu berbagai cara seribu satu macam cara supaya ini bisa kita tugas ini bisa kita laksanakan memfasilitasi kebahagiaan orang tua karena Allah dari situ jadi kita harus buru caranya terserah gimana caranya jangan sampai menyakiti atau melukai hatinya. Nah teman tuh ada yang nggak cocok gitu mbak sama ibu hmm. mertuanya. Hmm. Ya situ justru perjalanannya ya. nggak cocok itu kan karena Persepsi. dia melihat persepsinya. Orang tua kan harusnya gini, gini Gak bisa, harusnya itu kita yang pegang sebagai ibu Saya kan orang tua, saya harusnya gini, gini, gini Kita jadi ibu hmm. Tapi sebagai anak gak boleh Sebagai anak, nomor satu orang tua utama ketuker konteksnya hmm. e, so, Yang untuk ibu dipakai anak Anaknya Terbalik-balik ke apa? mbak mm -hmm. ya, Dan, dan yang satu lagi kita kan juga punya anak. Kita berpihak ya. kan udah punya ya. anak ya. Nah sebenarnya kan kita dititipkan juga jiwa anak hmm. dari Allah kan kepada kita untuk dibina menjadi hmm. takwa. Hmm. gitu kan. Nah sadari bahwa kita kan diminta pertanggungjawaban dalam membina anak. Hmm. Nah ketika anak itu uh, memperis kita ke anak gitu ya, jadi bukan kelakuan anak ya bukan, ya, ya. tapi bagaimana kita ke, kita ke anak berperilaku ya kan. Nah, anak itu selalu lupa dengan apa yang dia dengar, tapi dia nggak pernah lupa sama apa yang dia lihat. Hmm. Jadi ketika kita Perlaki menyakiti kita, hati ya. ibu kita, kita lagi nasehatin dia. Nah, ibu tuh nomor sekian. Ibu kalau salah harus gimana Itu akan ibu. kita pertanggungjawabkan ah. kalau. Walaupun nanti mungkin anaknya soalnya ya, tetapi nah, akan kita pertang. Tapi kita sudah ada saat memberi contoh yang tidak sesuai. Contoh itu, itu nasehat itu. Oh, itu, nasehat. itu memupuk anak. Jadi makanya penting banget ditanya begini, <Gülüyor> iya, iya, iya, kita, ya, ya. kita salah lagi. Jauh loh Kita akan diminta jawabannya itu. Ya anak kita melihat. Anak-anak kita Dan perilaku kita keluar dari kesadaran kita lagi. Iya. Ya, dari konsepsi si, kita, dari kita, kita ya. hmm, hmm. Gitu. Jadi hati-hati so, so, ini, so. ini, ini sekeping mata nih. Kanan yeah, kiri. Anan, nah. kiri. Nah, di situ yeah. uh, kecanggihan Tuhan. Kalau kita berhasil, mm -hmm. kita berhasil melakukan tugas mengutamakan uh, Ibu di satu sisi kita olorido. Di satu sisi anak kita dipupuk dengan kebenaran hmm. al quran Aduh, merindingan. Itu juga kalau Bener -bener. salah ya. Saya <tuk> <malah>, juga dapat <tuk> salah. banget ya, ya Tangerik. Uh, Maha, iya. Ya. Ya. Nanti pokoknya nanti uh, memang begitu. Kayak kita kalau di depan anak kita marah. Hmm. Kan sama juga kita menasehati dia dengan nak. Satu Sama ibu saat, boleh gitu, loh, gitu ya Boleh Tampil begitu, atau Tampil. solusinya permasalahan itu adalah hmm. marah Kita bisa merasakan betapa uh, pentingnya kita punya rasa uh, Ibu itu utama gitu ya hmm. Aku pernah pernah nih aku, aku cuma pengen membuktikan Karena ini harus kita buktikan baru kita bisa melakukan Selama kita belum buktikan, kita nggak bisa lakukan yeah. Jadi harus action terus gitu hmm. Jadi waktu itu aku punya temen dari Amerika datang Nah temen itu eh, sahabat banget sebangku waktu SMP nah, Waktu udah umur 30, eh berarti aku tuh belum ketemu tuh 35 tahun lebih sama dia hmm. dia bilang gini, Ya Allah kah, pengen ketemu Tapi gue ternyata tuh besok udah harus berangkat pesawat, dia bilang Aku punya waktu di jam 10 pagi besok, ketemuan yuk Ayo, gitu Akhirnya, tapi aku cuma punya waktu 10 menit Dia bilang, karena aku, aku baru janji-janji sama -janji, ya, orang Oke deh Wah, udah nih Kan kangen banget ya, mau ketemu gitu kan Langsung ke sana Begitu, kerjanya di Citos nih Pas mau ke Citos, biar lebih puteran gitu Tiba-tiba kering loh nah, Si temanku udah bilang, Kak, gue udah di Citos Ya, pas gigi ini kering, Mama Halo? Enggak, eh iya, mah gitu Suami bilang kak mama mau ke mama mau ditemenin sama Inka, hah? Bentar uh, ya mah Inka ketemu teman dulu sebentar aja 10 menit, abis itu Inka ke situ. nggak mau, maunya sama Inka sekarang gitu. tapi emang kenapa? nggak mama pengen sama Inka aja. oh iya, uh, di sana ada ada adik. ada si boy nggak gitu adik. Oh, ada? nggak mau, nggak maunya sama Inka. Nah, cucunya ada kesayangannya dia juga. itu ada nggak? ada. Inka mau ketemu -temu. Hingga masa, mama mau samanya, aku tuh langsung gini Allah hmm. Oke, okay. kalau Allah bilang mau milih apa? Milih hmm. ego atau milih aku? Aku korbankan ego hmm. Lalu aku telepon hmm. aku bilang Nen, maaf ya Gue lebih baik berantem sama lo daripada gue nyakitin hati ibu Langsung balik Jadi gak ada argumen, gak ada apa Karena aku mau membuktikan Ternyata, gitu, ternyata waktu aku balik itu hati itu emang enak dan Tuhan membantu masuk ke dalam teman aku itu okay, kah? emang Ibu nomor satu jadi memang mm -hmm. itu caranya membuktikan kita harus buktikan yeah, yeah. bahwa betul kita harus bisa merasakan Ibu tuh nomor satu dan harus terus menerus sehingga di sini akan e, terjadi perubahan kedalaman keyakinan mm -hmm. dari mana tadinya kita cuma ilmu yakin mm -hmm. Ibu, ibu tapi kita marahin ibu gitu ya menjadi ainol yakin dan itu akan berproses terus sampai hakul yakin jadi jangankan mau ngomong mau uh, nyakitin ini ada, nggak bisa kita gitu jadi hmm. itu harus kita terus buktikan hmm, hmm. begitu ya cara membuktikannya ya? benar-benar harus, harus action nggak bisa dengan apalagi baca-baca So, Nge-rap ya. gitu kan, astagfirullah, astagfirullah, gak bisa gitu, nggak yeah. bisa terjadi bukan action gitu ya Bukan, begitu, bukan begitu, begitu ya, ya pedoman hidup, nah. ajaran harus kita gunakan Ajaran, ajaran kan. itu untuk bagaimana uh, kita berlaku dengan benar Awalnya dengan mungkin, mungkin, mungkin awalnya emang gak enak kalian yang layan, Oh gak enak dong, kan kalau ajaran bisa, yang... mama kan ketemu, ini kan kapan lagi Sekali seumur ya. hidup kali dia dari Amerika ke sini belum tentu balik lagi Tapi Tuhan bilang Betul benar ya Logis belum tentu gitu. sesuai belum sama hati iya. Al-Quran pasti logis tapi logis belum tentu Belum tentu sesuai, sesuai dengan, dengan aku. Aku. E, Belum tentu Aduh, benar Belum tentu sesuai Karena kan kita mau yang benar Iya, oh, iya. Betul makanya bahaya Sepsi Terus Mbak tadi kan kalau dari yang tadi Mbak Indra sharing gitu kan, mm -hmm. obrolan kita juga. Kalau aku ber, boleh berasumsi dari uh, Mbak Santi ini, soalnya mm -hmm. Santi ini kan mungkin mm, seusia kali ya si nama kita gitu ya, yeah. sejak yeah. Usia, yeah. usia matang yeah. ya, mm -hmm. usia matang aja masih salah ya? Nah, terus Mbak mm -hmm. kan bagaimana gitu maksudnya kalau misalkan mm, saya aku, aku nih kan nikah cukup mudah ya mm -hmm. gitu terus punya anak. Mm -hmm nah terus uh, dalam kondisi masih berjiwa gejolak, awal mula gitu ya kan emosi belum ya kan emosi tingkat emosi belum hmm. stabil hmm. lah ya, masih udah hmm. hmm. gitu. punya, gitu. hmm. punya anak udah punya anak gitu terus, nah itu aku sebagai ibu itu kepada anakku itu gimana tuh mbak kalau ini ceritanya yang muda ini dia sebagai ibunya. anak ke ibunya atau dia kepada anaknya kepada anaknya juga tuh kalau saya aku dalam posisi kepada ibunya? kepada ibunya atau ini, kepada anaknya kan misalnya, ya kepada anak juga itu gimana tuh kalau usia muda misalnya uh -huh. emosi tuh uh -huh. ini nggak sih mempengaruhi nggak sih Pak berarti kan ini, kan ini. kondisi ini kita biar bicara spiritual uh -huh. tentu dari A sampai Z kita bini terbimbing Alquran dan Sunnah kita nggak bisa keluar dari situ uh -huh. itu kita harus sepakati ya Rasulullah dari 500 tahun yang lalu sudah menyampaikan dalam tubuh manusia ada segumpal dan apabila daging itu baik-baik seluruh perilakunya daging itu bernama kalbu atau hati jadi perilaku kita ditentukan oleh isi kalbu bukan oleh usia banyak usia muda dia belajar agama hatinya bagus dia taat. banyak usia tua walaupun dia tua tapi kalau dia isinya diisi persepsi nan Qurani ya sesuai lah perilakunya dengan ya, persepsi yang dimiliki sih, di dalam kalbunya ya, ya. makanya ini persepsi lingkungan hati-hati mm. perilaku ditentukan oleh lingkungan perilaku ditentukan usia, usia. enggak, enggak, enggak, enggak maruh, ya, ngaruh ya ngaruh itu ya perilaku ditentukan persepsi ya, padahal ini ya kalau menurut aku ya hadis Rasulullah ini sebenarnya ya, ini sesuatu banget buat aku bagi aku yang pengen seumur hidup berperilaku taat ini sesuatu banget, bayangin aku pengen taat tapi aku gak ngerti caranya, bayangin dong ini kan clue ya bahwa pengen taat, tau gak mau ngerti ngapain isi, isi kalbu kamu, bukan isi otak kamu sebetulnya ya, sebetulnya gitu, jadi sekarang kan yang terjadi kita Aku mengisi otak, aku hafal-hafal, aku baca-baca itu kan pekerjaan otak. Iya. Hafal-hafal, baca-baca, bahasa, aku belajarnya gitu. Lho. Lalu apa hubungannya? Setelah aku mengerti bahasa ini, ibu itu nomor satu. Enggak, terjadi oh, iya, iya. sampai sekarang. Oke. Ya, iya, nah, kan aku kan pelaku uh, sejarah ya. Ternyata enggak gitu, ternyata harus ada action. Dan hmm. aku harus lakukan, aku pikir. Dengan aku punya uh, pembimbing guru yang hebat, aku bisa menjadi seperti dia, ternyata hmm. nggak bisa, Nabi aja nggak bisa kepada pamannya, ternyata aku harus melakukan ini sendiri hmm. nah, Jadi bagi tadi, misalnya kita usianya muda, hmm. lalu kita jadi emosional, sebenarnya gampang, apakah bisa dirubah? Bisa kata Rasulullah, karakter itu bisa dirubah, selama, selama dia mau, sama. karena yang dirubah berarti kan isi Selama dia mau, dia bisa hmm. Jadi hmm. gak ada yang, aduh maaf ya saya marah sama kamu Kamu ngertinya abis dari sananya nih nah, Gak bisa nah. Gak bisa tuh ya Mbak, kan selama Kebayaan. ini suka begitu ya Udah sifat, udah, udah sifat susah Iya, kan? sedih <laughs> Itu kan sebenarnya sama juga nyalain Tuhan Masa dari lahir aku udah marah hmm. Lah Kasih. Tuhan ya, ditunjuk kok iya, gitu, Tuhan. Iya, Tuhan. Tuhan. Tuhan kan memberikan kalbu putih bersih Semua manusia bisa, ya, mbak, ya. itu Jadi kita nggak oh, bisa lanis Oh maksudnya manusia hanis itu ya Pak. Iya ya. Semua sama, Semuanya orang sama orang dan sama. Sihat, cenderung ya. berbuat baik dan bagaimana terus kita mengolahnya ya. Misinya. Nah, itu itulah kenapa terkontaminasi itu ya. Itulah kenapa persepsi lingkungan lagi nih hmm. bahwa agama itu buat orang tua. Jadi nanti aja belajar agama kalau udah tua padahal oh. agama itu adalah pedoman hidup bagaimana kita melewati hidup Begitu akil balik, kita sudah harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Nah itu tergantung bagaimana kita melewati hidup ini. Apakah sesuai aturan atau tidak. Nah berarti apa? kapan waktunya belajar agama? Begitu akil balik, belajar agama. Sebelum akil balik, nggak perlu belajar agama. Kenapa? Belum mampu kagumnya. Sunatullahnya Sunatulah. nah, begitu setelah. Jadi kalau kita marah-marah sama anak kita nih belum akil balik Ayo sholat-sholat Kita dosa percuma. dan percuma Percuma Karena gak nyampe juga gak bisa, nah, dia bisa. Ya, Belum bisa nah, dia, nah, Terus benar. kita bilang ini dari Tuhan Gak bisa dia cuma tahu dari ibu bapak ya. Semua oh, kenyamanan ya. Tapi begitu dia akil balik Masih itu dia Dia malah paham Baru memang kargonya memang udah disiapkan ya. untuk mulai, ya. gitu ya. Bagaimana meng, ma, ma, menggiring supaya ini mau anak ini mau belajar agama? Yang melihat perilaku kita, kalau perilaku kita, kita. kita canggih, dia gini, kok Mama bisa ya? Begitu, Aku gimana belajar sih begitu, ah, gitu, iya iya iya. sekarang kalau perilaku kita error, kan? Ya, pasti gak perlu belajar ya, gak <laughs> <laughs> perlu <laughs> Semua udah bisa, kalau iya. gitu aja, jadi iya. banyak contoh, lebih banyak contohnya iya, Jadi kalau ya. bagian usia muda, mm -hmm. uh, udah keburukan gitu, ya sudah, mm -hmm. sudah terjadi Tapi uh, ini, apa namanya, tenang aja, banyak cara iya. untuk bisa menjadi taat iya. Tapi untuk masuk surga cuma satu cara, hanya melalui ketaatan, mm -hmm. enggak ada yang lain Hanya taat. Tapi untuk menjadi taat banyak cara. Silakan gunakan metode yang lain. mau metode tafsir, mau metode zikir, mau metode tafsir, terserah. mau metode tahsin, silakan. Itu semua namanya metode. Cara. Silakan cara. Cari yang bisa membuat kita taat. Tapi ketika melakukan cara-cara itu tidak juga taat keluar, ganti. Jangan rela dengan cara yang sama. Harus ganti sampai keluar. Kenapa? Karena kesempatan hidup kita cuma satu kali. Tidak ada kesempatan yang kedua. Dan pertanggungjawaban menanti kita di sana. Dan episode ini tentang kepada Ibu ya. ya. Balik lagi Ibu adalah surga dibuat atau kaki nah, ibu. Ya. Ya, apa kaki? Itu perumpamaan lo ya. Itu bukannya... Hmm. Eh, ya. ya, iya. iya. ya. kan. Bukan Maksudnya, Terus kita di ya. surga gitu kan. Itu ilustrasi. Itu kan ya. persepsi lingkungan. Ya. Nah itulah ya, karena kita jarang menggunakan hati, jadi permisalan nggak bisa ditantep hmm. Jadi ditantepnya pakai akar sebagai sesuatu yang letterless ya. Surga Pasti. di bawah telapak kaki ibu, dicuci kaki ibunya, bukan diminum nah, airnya kan gitu, Kalau kaki ibunya kakinya, ya. kakinya, kakinya diamputasi gimana, maksudnya surga ya, doang ya. <laughs> Jadi itu sebenarnya ya, Sebenarnya betapa ya, pentingnya ya. gitu, Mbak betapa Mbak ya. Penting. Ya. Menyadarkan hmm. kita betapa mulianya posisi ibu, ya. jadi jangan main main, jangan main, main. <laughs> Nah, sama satu lagi nih pengalaman Kan aku pelaku ya, dulu ya pelaku sejarah ya Aku tuh sama mama juga sering, wah, sering ribut gitu Nah, memang beruntung aku ketemu metode ini Jadi aku jadi lebih gampang gitu Oh, udah pakai sudut pandang ini, pakai sudut pandang, oh gitu-gitu Nah, yang bahaya itu, yang bahaya itu ketika eh, hadis ini Dikatakan surga di bawah telapak kaki ibu ini, kita Terimanya letter le kesini bukan sebagai perumpamaan karena hati kan nggak bisa pikir dia butuh permisalan kan baru bisa merasa oh maksudnya itu gitu ya. Hmm. Nah kalau kita pakai akal kita menerima surga di telapak kaki ibu itu di kaki ibu kita cuci. Jadi kalau kita udah cuci airnya kakinya kita minum kita tenang. Terus kita gini aku ya ma udah besoknya berantem lagi. Ya, ya. Nah itu jadi susah. Tapi kalau kita utamakan ibu, itu tidak terbendung ya. sampai kiamat kita bisa tidak menyakiti hatinya, itu ya. Yang mengutamakan ibu itu ya, rasa. apapun gitu ya. Mbak, kalau misalnya ibunya udah meninggal gimana? Ya enggak hmm. ya, apa-apa, orang kan udah meninggal. Ya sudah selesai. Sekarang bagaimana bagaimana apanya? anaknya gitu. Gimana uh, aku nih, misalnya ibu meninggal uh -huh. terus Ya, aku kan menyesal ya, aku ya. bagaimana gitu <gifat> Itu sudah terjadi, <tuk> tapi Oke. kan sadari Walaupun dosa kita sebuh banyak bui di lautan, hmm. bisa diampuni hmm. Kan Benan gitu, kita. dengan kita bertobat, melakukan ya. tobat Dan ya. jangan lupa, kita kan punya ibu lagi Ada mertua, ada tante, hmm. ya ibu, ibu. ibu Gak harus jadi kalau masa sebut Iya, kita anggap ibu Kan ibu itu cuma titipan, ditaruh di situ kan kita bukan milik ibu, kita bukan anak ibu kita milik Tuhan, jadi siapa rela itu bisa mak. Ya. Ya. Kalau dengan ibu, kalau mantan mertua, nggak ada mantan nah. kalau aku. Ya. Karena sama. kalau baharanya posisinya, posisinya orang sama, sama. Posisinya orang tua ibu. Ya. Kenapa Tanda mau? Tidak ada. Iya, tanpa aja nah. bisa dianggap ibu. Iya, ya. kenapa ya. dengan ibu. kita? Kan itu hati kita. Bisa aja tanpa ya. kita nggak nganggap kita ya. anaknya ya tapi hati kita ya, itu kan. memudahkan kita melakukan aturan main Tuhan Tuhan akan ridho ya, kita yang pasti kita harus punya ke, sebenarnya memang untuk membahas ini spiritual kita harus punya modal, aku adalah jiwa tanpa modal menyadari aku adalah jiwa ini akan jadi teori ya, karena ada ibu kandung, ada ibu tiri ya, itu kan ya. raga, teori ya. kalau spiritual kan enggak, ya, ya. Lah. kamu ya, ya. adalah Ruh yang kutiupkan hmm. di janin berumur 4 bulan Lalu kamu akan melanjutkan perjalanan ke alam dunia Setelah itu kamu melanjutkan perjalanan ke alam kubur hmm. Habis itu kamu melanjutkan perjalanan ke alam akhirat Jadi kamu di perut ibumu hanya lima bulan hmm. Jadi kamu yang manusia yang sejati bukan yang ini Ketika milik Tuhan itu diambil Jasadnya di dikembalikan kepada orang tua, ini kan punya kamu hmm. Jadi kita ini yang mana Inka ya, ya bukan yang ini Ya kan? Jadi ketika ibu kita udah meninggal, ya nggak apa-apa Orang kita enggak punya ibu sejatinya, hakikatnya kan kita titipan Hmm Gak hmm. hmm. hmm. hmm. ada lagi dia yang hmm. Makanya pertanggung jawabannya orang lain tapi tetap Berjalan ya. hmm. Bagaimana Somet Santi? Semoga apa yang disampaikan ke Mea Dan kita sharing hari ini Bisa membantu Somet Santi untuk menambah wawasannya ya. Dan juga merubah ya. sudut pandangnya Bisa memilih untuk ini. menggunakan ya. sudut pandang yang sudut. menjadi tidak masalah ini Kalau memang pengen nggak ada masalah kalau, <laughs> ya, kalau aku mau ya, ya, Pasti bisa ya. Kalau aku mau pasti bisa Ya so Matt, jangan lupa Untuk subscribe, share, comment and like Di link di bawah ini kalau begitu Mimi, ya, Pak Inka Dan Cindy Pamit dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum oh. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment di link di bawah ini ya, soulmate.